terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial banget ya yang kita dapatkan langsung dari Ayah Kejora Di akun Instagram milik pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto nih bareng istri tercinta ya. Wow terlihat sangat keren dan cantik banget ya mereka mudah-mudahan kedua orang tua Westi, dan tentu sekarang juga sudah menjadi kedua orang tua kakak pilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin dan ada kalimat caption juga persahabat yang dituliskan oleh ayah kejora dengan menuliskan sebuah kalimat ya bahasa sunda sahur sepuh kabungkur geser nu mikaresep ka orang namung tusak kedik nu mikang tongke Tong tong hariwang salami orang di jalan lepas pasrahkan sadayana kanu kagungan pamuju Allah sebahannya Wata Allah. Nang tayangan kau orang sadayana, Amin. Wila mamingan kau sadayana tu, Masya Allah banget ya, Kevin yang sangat luar biasa dengan berbahasa Sunda persahabat ya, dituliskan oleh ayah kejora. Dan tentu ada tanggapan dari Om Kevin persahabat ya di sini mengatakan. Setuju ayah kejora anggap angin nahi libir karena kelek katanya tuh Wow, weka-weka <tik> katanya tuh, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang syirik dan selalu fitnah persahabat ya Keluarga besar Lesla selalu dilindungi, mudah-mudahan juga semoga akan yang terbaik persahabat ya Amin dan selanjutnya juga perhatikan di sini ada unggahan spesial dari Kak Santia ya, yang mengusung sebuah postingan momen semalam nih, dinner barengnya dengan Leslie. Wow, Dedek Lesti dan Kakak Biro sangat cute banget ya, duh Cute banget pokoknya, mudah-mudahan selalu bahagia juga nih untuk rumah tangga Dedek dan Kakak. Perhatikan juga para sahabat ya, ada kalimat caption yang dituliskan, Tio Daus Santi nih, ya, mengatakan. Dinawi quality time, With my beloved duo Rizky Billar and Lesti Kejora, wow masya Allah banget ya tentunya ini LSD dan kakak Billar itu adalah tentunya idola kesayangan dari kak Tio Santini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bersahabat ya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari mereka yang tentunya dinas sambil meeting bareng bersahabat ya dan kita doakan selalu lancar. Untuk apapun yang dilakukan oleh Dede Al dan kakak Rizky Bilar Dalam postingan Katil Santi Ini persahabat ya Ada tanggapan dari Ayah Kejora nih Disitu menuliskan Sehat selalu cici amin Wow doa terbaik juga diberikan dari Ayah Kejora ya Mudah-mudahan terkabul doa baiknya ayah tentunya untuk Leslar dan tentunya untuk Katia Santi dan kawan-kawan. Berikutnya juga persahabat perhatikan di sini mengingatkan kembali jangan sampai lupa pertahankan. Persahabat ya untuk kekabulan mudah-mudahan bisa membawa pulang penghargaan infotainment Award 2021. Yang akan segera hadir persahabat ya hari Jumat tanggal 24 September pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat live di SCTV. Mudah-mudahan tentunya adalah kita bisa membawa penghargaan yang luar biasa di acara tersebut Dukung, support, dan doakan yang terbaik Selanjutnya juga para ya ada unggahan spesial nih Tentu semalam juga kakak Bilar meripos kembali unggahan dari Dede Lasik ke Yang tentunya video kakak Bilar memakai masker tayo ya para Ini viral banget nih ya, luar biasa dan kita lihat kakak Bira juga menuliskan sebuah kalimat Masa disuruh pakai masker bocah tiga tahun serba salah Nurut ajalah udah sama bini katanya tuh Masya Allah banget ya selalu nurut sama istrinya nih <laughs> Serba salah katanya tuh persahabat ya <laughs> Doakan saja mudah-mudahan rumah tangga mereka juga selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu fitnah persahabat ya dan untuk berikutnya juga di sini ada kabar bagai juga nih. Tentu Bang Adlin lagi berulang tahun persahabat ya, masya Allah doa yang terbaik juga Bang Adlin mudah-mudahan selalu sehat dan selalu biasa menjaga idola kesayangan kita. Di sini kita lihat Bang Adem mengunggah sebuah postingan nih foto dan ucapan dari Bang Dery ya. Di situ Happy Birthday Adlin Rambe anak baik menan lincah kayak sepatu roda, haha sehat terus sukses terus semoga nanti acara yang mau dijalankan lancar, amin pokoknya wish you all the best and give me wow sahabat ya, tentunya. Bang Adin juga akan menyelenggarakan pernikahan, mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk hajat baik dari Bang Adlin. Persahabat ya, tetap kita support buat orang-orang terdekat dari Kakak dan dedek Lesti. Dan selanjutnya juga persahabat di sini kita lihat nih ada enggak spesial ya, diunggah oleh akun Arya Yukam. Ini bakal ada bocoran kembali di Persahabat ya. Kakak Bilar tentunya berperan sebagai Iqbal di sinetron JWB, babak kedua ini lagi menunggu kejora datang bersahabat ya Masya Allah Dan Haris Priza juga mengingatkan kalau sudah menikah dengan kejora, tentunya tetap menjadi laki-laki yang baik Wow Masya Allah banget yang luar biasa makin gak sabar kita menantikan kejora hadir di sinetron JWB babak kedua dan untuk kabar berikutnya juga, di sini kita lihat ada unggahan dari Hip 500 Persahabat yang mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar dan Dedek Leslie kejora ya dan kita lihat juga dalam postingan ini ada sebuah kalimat. Langsung dong gas gas tanda-tanda dia emang sering mual sih, apalagi setiap lihat muka saya pagi katanya tuh belum belum ada ke dokter kandungan katanya nih ya, ujar kakak Bilar ingin segera tentunya memiliki anak bersama Lesti doakan saja persahabat ya mudah-mudahan diri Lesti dan kakak Bilar secepatnya diberi momongan dan kita nggak sabar juga menantikan ponakan online persahabat yang Lesler Junior tiba wow masyallah ya doakan yang terbaik untuk idola saingan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya serta cidukan-cidukan vitamin manjo dari idola kita tetap stay tune